Ha, rimau ni jadi lambang orang Melayu Haa ah, betul Jadi orang Melayu ni hebat sebab dia lambang dia rimau Masa Melayu Dia boleh semua bangsa berduk dengan dia Tapi jangan bagi dia marah Kalau dia, kalau dia marah dia mengamuk Mengamuk tu habis tak ada siapa dah boleh menang kalau dia mengamuk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 Pasti ada sesuatu yang diinginkan seperti itu ya kan Ada mimpi-mimpi yang harus tercapai Ada mimpi-mimpi yang harus kita kejar seperti itu di tahun 2023 ini Dan Masya Allah ya ketika kita istilahnya dekat dengan para ulama Dekat dengan orang-orang yang soleh Maka hati kita pasti akan semakin tenang dan damai begitu sebaliknya apabila kita jauh ya jauh daripada orang-orang yang soleh jauh daripada orang-orang yang dekat dengan Allah maka hati kita pasti akan gundah gulana macam sepi tak ada apa-apa sebab kita hidup tu uh, kan perlukan nasihat perlukan istilahnya siraman rohani maka daripada itu buat teman-teman semua jangan bermalas-malasan ya kalau ada ceramah di mana-mana pun hade kan? Sehingga, apa kalau kita, istilahnya, rajin ke majelis ilmu, maka insya Allah rohani kita, batiniah kita akan tercukupi dengan ilmu-ilmu agama, sehingga kita semakin damai, semakin tentram, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay guys, kali ini kita akan meresen sebuah video, ataupun kita akan mengaji bersama, yaitu Syekh Muhammad Zainul Asri. Ya di sini dari khalifah untuk semua channel, ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Linknya ada di deskripsi, karena banyak sekali ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz daripada Malaysia, guys. Ya, terbaik memang. Ya, jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Pada pagi yang mulia ini, bila sama-sama kita mengangkat kesyukuran kita yang setinggi-tingginya kepada Allah, subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kita. Untuk kita bersama di malis Allah pada pagi ini Mudah-mudahan dengan selalu kita menghadiri malis-malis Allah Kita semua dilayakkan untuk masuk ke syurga Allah Amin, ini amin, amin. amin, ya Rabbal Alamin. Pada pagi ini kita masuk kepada nama Allah Al-Khaliq Allahumma salli ala Apa dia makna Al-Khaliq Menurut pendapat yang sahih Al-Khaliq ialah Tuhan yang maha mencipta bagi segala Allah yang maha pencipta bagi segala Ya dimaksudkan dengan maha pencipta Maknanya maha pereka Maknanya Semua makhluk Yang ada dalam alam ini Ialah ciptaan Allah Dan rekaan Allah hmm. Sama ada Allah, Allah SWT Di dunia ataupun di akhirat Semuanya ialah Ciptaan dan rekaan Allah Di dunia ni sebagai contoh Allah SWT Allah SWT Pokok pokok tumbuh dari bawah Yang berakar di dalam tanah Itulah yang menghijaukan dunia ini Sama ada kita melihat Iaitu melihat hari-hari Ataupun kita melihat lama-lama sekali bila kita duduk atas muka bumi kita melihat hari-hari kehijauan kehijauan yang berada atas muka bumi daripada sekecik-kecik dan serendah-rendah tumbuhan sampai sebesar-besar tumbuhan Allahumma salla ala sayyidina Muhammad Allahumma sebagai contoh Dia yang Maha Pencipta yang juga dia ialah maha pereka. Bilamana dia mencipta pokok-pokok kayu. Bagi orang yang selalu masuk dalam hutan menembak, memburu ataupun cari akar, cari herba dan sebagainya. Cerita-cerita mereka bila masuk dalam hutan. Seseorang itu dia nak tahu arah kiblat, ialah melalui dia tengok Pokok-pokok kayu itu mencondong ke arah mana Pokok-pokok kayu bila dan naik Dia akan molakan dengan Dia mencondong ke arah Qimlan Jadi begitulah Allah SWT yang maha pereka Pokok-pokok kayu yang dicipta oleh Allah Tunduk pada Allah Tunduk pada Allah Mentazimkan Allah Mengagungkan Allah Membesarkan Allah Pencipta mereka Maka begitu juga Allah Subhanahu SWT mencipta binatang-binatang Mereka pelbagai bentuk jenis binatang-binatang Rimau pun bukan satu jenis Rimau belang, rimau wakak, rimau kumbang Rimau pori Rimau bintang jadi semua ni Allah Al Muhammad, Jenis-jenis Yang Allah cipta Kalau kita tengok dalam laut Macam-macam jenis Ikan Kita di belah utara Kedah ni Kita makan ikan temenum Kita makan ikan Temenum ke temenum M ke G G ah, Tapi ada Ada lorak dia ikan temenum Temenum Jadi ini khilaf loroh <coughs> kalau orang di pantai timur dia makan ikan tongkoi tongkol tongkol tadi saya bila pergi ke pantai timur saya nak carilah ikan temenum tak ada aha tak ada semua ikan tongkoi sebab dia lepak buat nasi dagang jadi belah ni ikan jenis itu belah ni ikan jenis ni aha <coughs> Allahumma salla ala Muhammad Kemudian ada ikan yang kecil-kecil Ada ikan besar Semua tu ciptaan dia Ikan ni jenis binatang Apa dia Dia ada mamalia, ada reptilia Ikan ni apa? Reptilia tu apa dia? Tolong saksa, lupa Sains Dua, Dua alam apa dia? randa. Ada dua alam. Larak penduk. Ayak penduk. Ha tu tak boleh makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Walaupun apa jenis ni cikgu San tak ada ada cikgu San ke ni? Tak ada cikgu San tu. No? Ha tengok depa tu komen tak ada Kau Kut cikgu San lah. Kalau ular reptilia kan. Saya pun lupa dia punya tarif reptilia. Mamalia? Mamalia kita lah. Salah so, nama Muhammad. Nah. Kalau ikan pau, ikan pau walaupun duduk dalam laut tapi dia mamalia. Mamalia ni beranak kot. Mamalia ni beranak, ha, ingatlah. Kalau bertelur? Habre? Reptilia. Oh kalau kalau kalau bertelur reptilia. Ha tu Tuhan cipta. Dulu waktu kami mengaji dulu Pengajian Tafsir Mekasir Waktu tu yang mengajak Ustaz Fadil Nur Ada satu orang tu Dia Allah SWT Dia mu'alaf Tapi suka tanya Walaupun dia mu'alaf Dia suka tanya Tengah tengah Ustaz Fadil Nur Dia tanya Dia macam badui ya. Mana orang tak tahu Adab Orang tak berdua Yang nak tanya lagi Tu tak ada adab Kurang adab Lepas Tok Guru Habis Merajak, barulah tanya Tengah-tengah Sabdi duduk merajak Dia tanya, Ustaz Lepas siapa kurang, tak boleh makan Teluk boleh makan Kamu boleh pergi jawapan Ustaz Faddi ni dia cakap Tak ada alih nak makan <laughs> Jadi, dari waktu pukul itu, eh, sengak. Tak tanya dah, tak ada alih nak makan hmm, Senang Ustaz Faddi jawapan senang, eh. tak ada, tak ada aduhuru, hak lain nak makan lima patah tumbang kawan tu. Jadi Subhanallah, Allah Muasalala Sallam Muhammad. Allah Muasalala Sallam Baik Okey, semua Allah cipta, ciptaan dia. Ha. Jadi semua ciptaan ciptaan ni di bawah ruang kuasa, ruang lingkup jabatan Al khaliq Tuhan yang Maha Cipta, Sallam Muhammad. Allah Muasalala. Baik tengok burung burung macam-macam dia nak burung kita kata macam burung lang burung lang ni ingatlah lagu Syarepa Ai apa kena dengan Syarepa Ai tak kena eh? dia apa dunia baru kami kenal juga zaman kami Syarepa Ai ni Syarepa satu lagu dia lagu dia tajuk dia bila selang Terbang di angkasa uh, Lagu tu dasyat Menceritakan tentang lang Burung lang ni bola lang ni Dia ialah lambang Kepada banyak bendera-bendera negara Arab Masyid, burung lang Irah, lang Allah SWT ada Sina Muhammad lang Jadi masalah. banyak negara Arab ni dia pakai lang Apa kelebihan burung lang Burung lang ni dia raja angkasa Dia raja, dia raja kepada semua burung-buru Kamu tahu tak Bukan mudah nak bela burung lang. Kalau tak salah ingat ustaz Satu orang tu dia bela burung lang Dia kata burung lang ni Mengas tua tak bagi bela Kalau gaji RM6,000 ke bawah Tak layak Maknanya kena RM6,000 katah Baru layak bela burung lang Pasal apa? Sebab dia raja orang yang kaya aja boleh bela. Berulang ni masalah Sayyidina Muhammad Allah dia makan daging, dia tak makan, dia tak makan hal lain. Tu yang kata raja tu. Sayyidina Muhammad. Al Dan kalau siapa-siapa yang bela berulang ni bodoh kena standard punya hebat dia, dia tak berani langsung nak. Dia tak berani langsung nak. Patut dia, dia keluar bersangkak Tak. Dalam sangkak tu dia pi dia bela. Lo, hangpa. Jetik dia tu, ditemak keluar pada sangkak. Tak masuk dalam nakang Tuh, buat main dia Berolah ni, kalau kita lepah Allah muzalaam ala, ala Sayyidina Muhammad Kita, kita berlah berolah Allah muzalaam ala, ala Sayyidina Muhammad Lepah, dia tak pergi mana tu, kotor ya Kata-kata kotor ya, dia jaga Tuhan Kalau tuan dia Nak jamu dia makan Letak tangan macam tu tak lagi natas tapak tangan, dia turun Laju 60 km/jam. Dia tuan, dia sampak ni tangan tuan tak luka. Satu ciptaan Allah pada berulang. Jadi subhanallah. Jadi siapa-siapa yang nama yang mengaji saint, dia kaji, dia akan dapat satu penemuan yang hebat. Hebat Allah Taala mereka. Hebat Allah mencipta. Allahumma salli ala Allah nabi kita. Rimau. Rimau ni dia raja rimau. Ha, rimau ni jadi lambang orang Melayu Haa ah, betul Jadi orang Melayu ni hebat sebab dia lambang dia rimau Ada silat rimau Proton pun lambang rimau ah. Kan? Masa Allah, saya nama Ahmad Tahu apa siapa lambang daripada buah rimau Kita bangsa rimau Sebab tu merung maha wangsa tu Bala tentera merung maha wangsa tu Terjemahannya ialah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 Soalan Sina Muhammad Letih menemak berhenti rehat Sandak senapang Sandak tidur di pokok Sebelum nak lelakkan mata Ambil satu rantin Keh-keh sahajalah Keh-keh tengok-tengok Uish, ni terpukar kaki apa ni? Dia sedak-sedak rimau Dia melompat Allah Azrimau, ada apa rimau? Takut rimau ni Dia makan orang Tengok-tengok ada tengok, kenyang kita lari. Noh. Kenyang-kenyang tu. Tahu tak kenyang? Senyum. Depa tak tahu tu. Dia kenyang-kenyang ha kita lompat lari 500 km sejam. Allah mustafa Jadi, Fasir Rimau Rimau ni hebat. Dia pun jomih Rimau ni, noh. Dia dia muka dia muka dia comel. Tapi jangan cume-cume, cume-cume cenggih mau pergi, cume-cume tapi cenggih Allah Allahumma salli ala. Allahumma sallatul ala. Dia kalau ribut, orang ribut macam cengkam bumi ya. Tak terbang, halim, happy pokok tumbang, tapi dia tak terbang. Cengkam bumi ya. Tu kehebatan rimau. Orang Arab lambangnya lang, orang Melayu lambangnya Harimau. rimau. Rimau. Cina, babas Cina China lama lenaga. Lepas semua naga. Naga ni ada tak ada? Kalau naga ni komik apa ni? Imajinasi aja. Naga ni ada. Dia ialah ular pula. Oh Allah cipta orang oh. pula. Bahasa Melayu tak macam orang Arab. Bahasa ni tak sama di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli barik alayh Masam Melayu dia boleh semua bangsa berdeduk dengan dia Dalam kampung Melayu Cina boleh duduk India boleh duduk Siam boleh duduk semua boleh duduk Orang Melayu boleh kawan dengan semua orang Ni bangsa yang unik yang orang boleh berkawan dengan dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli barik alayh Dah bangsa ironik kepala tadi apa boleh Naik kepala boleh Tapi jangan bagi dia marah Kalau dia, kalau dia marah Dia mengamuk Mengamuk tu habis Tak ada siapa dah boleh menang Kalau dia mengamuk Sebab tu dalam kamus Seorang Melayu Dalam kamus Dewan Mengamuk tu Bahasa Inggeris kan Mengamuk terjemah mengamuk kan? Sebab bahasa lain Tak ada istilah mengamuk Dia petakti mengamuk Sebab tu dalam peristiwa Keamanan Tentera Malaysia Tentera Malaysia beberapa no, negara hat perang tu. Mhm. Mm Di Sudan ke mana tu? Sa'ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu tentera Amerika, Bismillahirrahmanirrahim. Tentera Amerika, Allahumma salli ala Sayyidina dikepung masalah. oleh musuh. Depa ni kalau kepung tu mati tentera Amerika. Tapi Allah takdirkan tentera Malaysia. Tentera Malaysia bantu perang dengan musuh ni masa Allah Sinar Muhammad waktu lepas perang ni lepas mengamuk ah bila mengamuk ni musuh kalah Amerika kalau tak ditolong oleh tentera Asia Allah Sinar Muhammad habis Allahu akbar tapi jahat Amerika sekelah dia tak dikelar kita sampai depa dia kata tentera Pakistan pula ni bangsa kita Bangsa ni Allahumma salla ala sayyidina Muhammad Allahumma salla salam. Bangsa yang Tuhan pilih sebut Melayu Islam. Macam Arab Islam. Macam Turki Islam. Macam Pakistan Islam. Tu mulia kita. Soala saya nak walaupun ada Melayu yang tak Islam tapi tak tak boleh naik. Melayu Islam. Kalau dia Allahumma salla ala sayyidina Muhammad Allahumma salla Allah salam. Allah. Kalau dia masuk Kristian di Kuala Lumpur Balik kampung Dia tak berani Nyatakan dia Kristian no? Kalau nyatakan dia Kristian Mampus dia Orang kampung tak tahu Buat apa kat dia Jadi ni Masa yang sensitif Dengan agama Tak semayang Tapi mengaku Islam juga Semayang ah. Tak? tak Bukan Islam bang. Hanuk ni Marah kalau mengaku Kalau orang kata tak Islam tapi mayang tak Allahumma salla ala sayyidina Muhammad Allahumma salla wasallam. Ala. Ala. Ni juga subhanallah Allahumma salla Allah ala sayyidina Muhammad Allahumma salla. Yalah bangsa yang rendah diri. Allahumma salla Allah ala sayyidina Muhammad. Dan juga ha dia ada dia ada benda bersifat apa dia? Jangan main pada dia. Main pada dia tepi. Allah ma'ainal raja'un Apa tu? Kita tengok sakit kertas tu Kita angkat-angkat angkat. angkat, Cepat-angkat Cepat-cepat Kita berhenti sah Ada kereta jatuh dalam kau Ya Allah ha, Cukup amirah Selamatlah Masam Melayu ni Bangsa yang Allah ma'asal ala sainal Muhammad Dia tak boleh ruming pala Dia tepi tapi orang Arab suka pula main pala dia. Kita pergi Mekah, kalau kita nak murah, kita kata abang budilah main pala dia. Main pala dia, gosok-gosok pala dia, main janggut-janggut dia, main penjagut-janggut dia. Normal dia boleh ya. Eh? Jadi tu, kalau nak bergurah pergi Mekah, main janggut tu Arab. Kalau hmm. dia tak boleh main janggut dia, main rambut dia, main pala dia, dia tepi. Allahumma salla alaihi. Orang orang warak apa dia punya tak boleh pula. Main pungkok ya. dia. tepuk tepuk pungpont. Tak boleh. Pak Rasulullah. Orang Melayu punih pula. Dia mesra dengan kawan dia besepak jumpa kawan dia. Pukah-pukah. Tu habis mesra tu. jadi benar benar benar. Lei, mana Tuhan buat? Mana manusia ni berbeza-beza? Unik Allahumma salla alaihi. Berbeza-beza. Siapa cipta ni? al khalid Al-Khaliq Ada makhluk Allah yang melihat malaikat Ada makhluk Allah yang melihat jin dan syaitan anjing melihat jin dan syaitan Hujung-hujung malam Dia salat-salat kepada -salat, Ada nampak tu Dalam waktu yang sama juga Nampak malaikat Ayam Ayam ni bila dia nampak malaikat dia berkukuk Dia berkukuk tu sebab dia melihat malaikat turun daripada langit ...turun untuk... ...menjalankan tugas-tugas di bumi. Tak sama binatang. Salah Sa Al-Sulam Muhammad. Ada binatang yang tak ada cemburu. Khinzir. Khinzir ni pernah orang buat satu kajian. Khinzir ni... ...buh. Suami dia, buh isteri dia. Ketubuh sekok lagi jantan khinzir Allah berselawat atas dalam satu kandang Allah berselawat tengok tengok jantan tu meronggol isteri khinzir betul apa sebenarnya tu tetapi lah Allah berselawat alaihi Allah berselawat ala depa pun ala. dengar macam betul jadi si suami khinzir ni tengok ya hormat kat bini dia bodoh semua asalah <tip> <tip> so, dan dan bertemu Ah, Tak ada cemuru no, Tak ada cemuru Jaga-jaga ah, Jangan duduk makan khizil Saya makan khizil Tak ada cemuru Orang putih Orang putih Cina loh. Pakai seluar pendek Salah Senar Muhammad no, so, so, so, so. Nampak paha bini dia Orang tengok Tak apa pun Biasa je Kita jangan Orang duduk tengok Tengok bini kita Tengok-tengok apa bini kau Pasir-pasir apa Sebab kita tak makan khizil Orang putih dia jumpa Dia bawa bini dia Jumpa kawan Bawa bini juga Dia cium bini kawannya, Kawan dia cium bini dia Pasal apa? Tak ada cemburu Sebab makan khiddi Allah. Allah. Allah Ini Maknanya Ini siapa cipta? Allah Allah yang cipta macam tu Dia mencipta macam ni Tapi ada binatang Yang sangat cemburu Unta Unta ni Allahumma salli alaihi wa Muhammad dengan siapa-siapa lah nak mengendap dia berasmara dana dengan abini dia. Siapa-siapa nak -siapa mengendap dia sedap orang mengendap dia kejar orang tu, dia ligan orang tu. Dalam hal sama tak apa. Kalau dalam sama aku bunuh Ah tu pernah berlaku. Unta bunuh orang yang mengendap dia sedang berasmara dengan abini dia. Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli wa Tapi ada masa tak jumpa Kawan tu boleh menyorok. Tapi dia cari tapi dia cari dia jumpa dia bunuh orang tu Itu unta. orang unta pertu orang orang yang sangat cemburu orang Arab. sangat cemburu tu bang sarah Allah salli ala sayyidina mahad makan daging unta unta ni pula subhanallah binatang yang Tuhan sebut dalam Quran Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa qul qas Apakah mereka tak tengok macam mana unta diciptakan Allah tanya Unta ni sangat kompleks unik Dia nak terum tu dia turun macam orang yang nak sujud lipat kaki macam kita lipat kaki kita dalam semayang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Boleh berjalan berhari-hari tengah panas siap tak minum apa sebab dia ada Guh atas tu dia Ibu kai Atulah Tangki ayak ni di, Diminum macam mana Tak tahu Tapi tak pernah tengok Ditarik dengan straw pun Ditarik macam sayuran Macam mana Kita tak tahu Tu kena kaji Hebat eh, Allah cipta Allahumma salli ala salli Allahumma salli ala salli Allah cipta kucing Kucing ni Dia mengiau Tapi tak sama kucing Arab Dan kucing kita Nampak sama Kucing Arab Kalau kita Pish pish Dia tak pergi dia hanya, dia hanya pi kalau kita kata Bish, bish, bish ha, Dia cakap Arab ke Orang <laughs> Arab tak kerti kata pi Pulau Pinang Dia tak kerti kata Dia Pulau bulau binang hmm. Dia tak kerti kata, kata pi Perak, Perak. Oh my god <coughs> Dia tak kerti kata, kata Jadi maknanya tu Allah mencipta makhluk-makhluk dia <coughs> yang dikatakan fenomena al khaliq. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala salli ala. Begitulah Allah mencipta binatang-binatang berbisa pun. binatang binatang berbisa ni kalau dia ketik orang, kalau dia pagut orang, penawar ada di mana? Di dia juga. Motor pernah ada kena kena exzos motor. Di motor juga dia punya bila kena exzos motor melucuklah. Melucu di motor juga Ada penawak dia Apa dia? Minyak engine motor tu Apa tak tahu lah Minyak engine motor tu ambil Boleh di tempat kena melecuk Tak melecuk Oh iya ke? Tu motor hat, tak cakap hat, Tak bunyi Macam binatang Allah mencipta setiap benda yang Berpisah Ada Dia punya Penawak di dia Binatang Hatu binatang Tumbuh-tumbuhan yang berduri. Bila kena duri, di dia juga ada penawar dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Jadi, ini kalau lah seseorang tu buat kajian PhD tentang ciptaan Tuhan ni tak habis. Lautan ilmu penuh dengan ataupun sarat dalam semua ciptaan-ciptaan Tuhan. Allahumma salli ala. Kamu Mas tengok. Hayta Van Apa semua Semua tu ada perasaan Semua tu ada perasaan Tahu tak ada perasaan Seorang so, tu nak jual kereta dia Kata kat bini Abang nak jual dah kereta ni Abang nak jual apa-apa Nak beli hak baru Hmm Sakir rosak kereta tu Hebat pangai dah Dia ada perasaan Oh nak jual aku Hmm Ambil dah Mampus tengah jalan hmm. Perasaan tu Jadi, Semua ada perasaan Bila nak nampak jadah herok sikit jangan alih dengan kaki. Kasihan dah dia. Hormati dia. Pakai tangan tarik bagi elok. Barulah sembahyang khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ada banyak orang yang depetui dengan kaki. Tu tak menghormati makhluk Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma, Allahumma salli. Allahu akbar. Baik. Jadi semua yang ada ni ciptaan Allah. Hujan Allah cipta. Sada Al sen Muhammad. Nur rahmat dia. Ada satu masa Johor. Kampung ni ada Johor. Johor ni pak pandi Arab. Dulu ada pak pandi Melayu. Dia panggil pak pandi. Dia bawa anak dia. Anak dia mati. Soala Al sama. Allah bersolawat. Bininya tak ada. Sada sen Muhammad. Allah bersolawat. Lepas tu Allah SWT, Allah SWT Anak dia tinggai Bini dia tinggai anak kat dia Bini dia mandi ke anak dengan ayam suam Dia mandi dengan ayam mati Matilah anak dia Matilah anak dia Masa Allah SWT Buat piku kubur Orang dulu buat piku kubur Buh dalam tikar tanggung pun piku kubur Sampai di kubur Dalam jalan piku kubur tu anak luruh Anak jatuh Sampai di kubur tanam. Tikah. Sampai tengah jalan, le anak siapa Anak dia. Tu Pak Paniah. Pak Paniah Melayu. Pak Paniah ni adalah isteri namanya Ma Andeh. Kamu tak tahu Tahu. Tahu tak? Tahu. Ni hak baca buku tahu, hak tak baca tak tahu. Cerita Allah Subhanahuwataala Muhammad. Arab ni dia ada Pak Paniah dia dipanggil Johah. Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad Allahumma salli ya salam barik alaihi Allahu akbar Johor ni Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad ala. belakang basahlah. basahlah basahlah basah sikit tak apa kita bukan surah abang saya surah abang saya hadoi dulu dia tapi ceramah turun-turun kereta orang pakai pi bawa tayu apa-apa-apa-apa-apa apa, apa, apa, apa. saya bukan surah abang Faham untuk kata abang Bosak lah, tak faham Tengah sikit, tak faham Sikit ke InsyaAllah Allahumma salli ala sainal Cerita jual ni Allahumma salli ala sainal Dia pergi beli Kaldai Sepuluh ekor Bayar duit Allahumma salli ala sainal Muhammad Lepas tu dia naik sekor Dia bilang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Eh, aku beli sepuluh Siapa jadi sembilan Dia turun pula dikira Satu, dua, tiga, empat, lima, Sempuluh. enam, tujuh, lapan, nilai, sepuluh Eh, sepuluh pula Dia naik atas, atas. Kalau dia dia bilang sembilan Dia turun jadi sepuluh Allah. Jadi Allahumma Allah, Allah SWT Orang ni macam-macam Macam-macam Tuhan bagi otak Allah SWT, Allah SWT. Untuk boleh menilai Kebesaran Tuhan yang Allah cipta Hujan ni, rahmat Allah Juhal ke motor jalan macam dah, terjengkit-jengkit Eh, Juhal pasal apa? Jalan terjengkit-jengkit Takut terpijak rahmat Allah Kenapa tak macam tu? <laughs> al khalik Tuhan yang maha pencipta Kita dah boleh baca dah, kesiakan lepas hari basah Wallahu subhanahu wa ta'ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan selesai videonya guys dan itulah tadi ya alasan kenapa Malaysia itu menggunakan lambangnya itu adalah harimau. Yang seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad Zainul Asri tadi guys bahwasannya karena ya comel ya kan dan hmm sangar. Masya Allah memang betul ya akbar banyak sekali istilahnya kebaikan-kebaikan Yang dilakukan oleh negara Malaysia Kepada negara-negara lain juga ya kan Dan juga istilahnya kalau kita lihat guys Kalau kita lihat banyak istilahnya Tentara-tentara Malaysia ini yang berprestasi banyak Istilahnya membantu menolong negara-negara lain Seperti itu ya guys ya Masya Allah Dan kalau kita istilahnya Kalau kita karap aja guys ya Malaysia pasti itu itu Islam gitu Kayak Melayu itu Islam Pasti seperti itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Zainul Asri ini Masya Allah lah Banyak sekali istilahnya Pelajaran-pelajaran yang kita dapat Daripada pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Semoga menjadi wawasan Dan tambahan pengetahuan Bagi kita semua Amin amin ya al alamin. Oke okay, itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya. Dan saya memiliki diri Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh